Meskipun sebetulnya uh, sebagai ketum partai apalagi sebagian dari mereka itu adalah pejabat publik Ada yang jadi wakil ketua DPR, ada yang jadi wakil ketua MPR Mestinya paham menunda pemilu itu tidak mungkin dilakukan Presiden Soekarno tergoda hingga 21 tahun ya. bahkan dinyatakan Presiden seumur hidup Presiden Soek Soeharto tergoda juga uh, dari 5 tahun-5 tahun lima tahun Udah, boleh tambah lima tahun lagi, lima tahun lagi, lima tahun lagi. Godaan yang sama pasti sedang merasuki jiwa Pak Jokowi dan lingkarannya. Hmm. Dalam kontes berkonstitusi, mau suka rakyat ini, cinta mati dengan presiden yang ada saat ini. Begitu sampai masa jabatannya, dua periode sudah habis, dia harus mengakhiri demi penghormatan kepada konstitusi. Bro sendiri dan Fadli mungkin belajar juga ya, kita semua belajar bahwa ketika... Apakah kekuasaan itu sudah berlebihan? Dia akan masuk ke dalam kekuasaan yang menyimpang, yeah. masuk ke fase otoritarianisme. Salam Bachelor semua, kembali lagi bersama Bang Charles Low di Langgam TV, kanal. TV, diskusi hukum bersama saya. Penundaan pemilu, ini wacana yang lagi panas-panasnya disuarakan oleh para politisi kita di Jakarta sana. Tidak ada salahnya BCL bahas itu juga, karena kebetulan BCL kedatangan tamu yang jarang di Padang, meskipun mereka orang sumbar. Apa sih yang melatar belakangi orang-orang ini, para politisi ini tanpa malu dan basa-basi mau menunda pemilu? Ya. Dimana pada saat wacana amandemen undang-undang dasar sepertinya tidak terlalu populer dan mendapat dukungan publik, mereka justru malah mencoba mensiasat untuk memperpanjang pemilu. Kepentingannya bukan kepentingan presiden semata. Pemilu loh. Nah, kalau pemilu itu ditunda. Efeknya itu adalah anggota DPR-nya diperpanjang, DPRD-nya diperpanjang, DPD-nya diperpanjang, termasuk kepala daerah. Karena pemilu kita itu 24 Februari dan eh sorry 14 Februari dan November itu itu untuk memilih semua jabatan itu. Nah kita akan ulas ini bersama uh, Bro saya, Bro FA Sari, Direktur Pusat Studi Konstitusi. Sehat Bro. Sehat Bro. Udah lama di Padang, hamla seminggu tidak di, apa, ditemani oleh bro. Ya. Oh iya, iya, oke, okay. <laughs> jangan diulas. <laughs> uh, kemudian ada Patli dari Perludem, Pat 4 Ramadhan. Ini dia peneliti perkumpulan pemilu dan demokrasi. Sehat, Pat? sehat, Bang. Uh, ya. ini temanya uh, bukan temanya uh, diskusi. Bajailin agak dadakan, kita sebenarnya ngumpul untuk ngopi, <laughs> tapi begitu. Kita baca media, sepertinya ini harus direspon melalui diskusi. Dan saya pikir ini penting. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wacana bagi kita semua. Padahal, dulu seberapa penting pemilu itu ditunda? Di <laughs> nah, pertanyaannya, kalau atau terbalik pertanyaannya? Ya, kalau pertanyaannya seberapa penting, tentu kita uh, melihat dan mendengar cara berpikir beberapa politisi hmm. yang kemudian mewacanakan penggunaan pemilu ini. Nah, Yang disampaikan mereka kan sebetulnya alasan-alasan uh, yang secara hukum dan secara politik itu sangat lemah Dan Oke okay. saya bisa katakan itu nama masuk akal uh, Soal menjamin pemulihan ekonomi hmm. uh, pasca covid maka perlu ditunda pemilu Itu kan dua hal yang jauh berbeda ya oke okay. uh, Pertama apa hubungannya kemudian pemulihan ekonomi dengan penundaan pemilu yang hmm. kemudian dijamin oleh konstitusi dilaksanakan dalam siklus lima tahunan hmm. yang kedua kalau kita ikuti lagi cara pikir ketum partai politik PKB ya menguacanakan soal pemulihan ekonomi hmm. sehingga perlu penundaan pemilu tidak uh, ada yang menjamin juga hmm. uh, seberapa signifikan pemulihan ekonomi itu akan membaik ketika pemilu ditunda okay. dan indikatornya apa sebetulnya ekonomi yang mau dipulihkan itu sekarang dalam kondisi seperti apa hmm. dan sampai tahap apa mau dipulihkan kalau kita ikuti cara pikir mereka ya nah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 DPD, eh, termasuk juga mungkin DPRD provinsi dan kabupaten kota, bupati wali kota, ya. bupati wali kota juga yang akan habis eh, di satu waktu tertentu. Hmm. Kalau pemilunya tidak dilaksanakan, siapa yang akan mengisi eh, jabatan itu? Hmm. Eh, padahal kita tidak punya mekanisme penjabat presiden kan kita nggak punya mekanisme okay. penjabat eh, apa namanya penjabat anggota DPR, DPD kan kita nggak punya mekanisme. Hmm. Jadi ini aneh menurut saya dan sangat tidak masuk akal sebetulnya. ...gagasan menunda pemilu ini dengan alasan yang sangat dicari-cari? Kalau kemarin kan pilkada sempat ditunda. Kira-kira hmm. uh, nyambung nggak logika yang dipakai kalau seandainya pemilu ditunda? Itu cerita komparasi dengan pilkada yang sempat ditunda juga kemarin. Hmm. Itu kira-kira kalau itu hmm. jadi alasan, sah-sah saja katakan pemilu ada pemilu susulan. Macam. Hmm. Lalu ini seolah-olah dibuat ya. Hmm. Ditetapkan tanggal 24 Februari 2000, eh sorry 14 Februari... Hmm. 2024, lalu per begitu hari H menjelang, ya. lalu kemudian ini ditunda karena alasan-alasan yang menurut undang-undang ya dianggap seperti pemilu susulan. Ya. Nah, logika itu bisa dipakai nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena ada dua ada dua hal penting sebetulnya. Hmm. Penundaan pilkada itu kan waktu itu hmm. uh, terjadi karena ada situasi bencana non alam ya, pandemi covid 19 hmm. yang kemudian semua dunia, semua negara belum punya Pengalaman untuk melaksanakan manajemen krisis penyelenggaraan negara, penyelenggaraan pemilu di tengah hmm. situasi pandemi. Nah, awalnya pilkada yang harusnya September, kemudian sudah menjadi Desember yeah. tahun 2020. Apa alasan uh, pemerintah dan DPR waktu itu tetap melanjutkan pilkada? Ya, kita harus beradaptasi dengan uh, situasi pandemi covid 19 ini, dan hmm. banyak negara kemudian bisa menyelenggarakan ini nih, ketika mereka membangun uh, manajemen krisis penyelenggaraan pemilu hmm. di tengah situasi pandemi nah, uh, dan pada akhirnya kan pilkada tetap dijalankan di tengah situasi pandemi kan. padahal waktu itu perudem dan yang lain kita juga termasuk minta tunda ya ke 2001 ya, kita, 2021, minta, kita minta ditunda, waktu itu kan agar kemudian kerangka hukumnya disiapkan, disiapkan okay. karena kita belum punya kerangka hukum ...pilkada hmm. khususnya yang itu bisa menyelenggarakan pilkada di tengah situasi pandemi. Hmm. Nah harusnya ketika sudah belajar dari pilkada 2020, DPR dan pemerintah itu kan terutama presiden ya. Harusnya kan berpikir bagaimana menyiapkan uh, manajemen krisis penyelenggaraan pemilu ya, ya, di tengah ya. situasi pandemi. Mereka sering menyebut Singapura, menyebut Korea Selatan, Pakai menyebut data idea kalau Amerika Serikat ya. ya. Yang bisa menyelenggarakan pilkada di tengah situasi pandemi... Nah itu juga yang kemudian jadi refleksi kita setelah Pilkada 2020 itu yang harus dilakukan adalah membangun uh, suatu sistem penyelenggaran uh, uh, pemilu yang kemudian adaptif dengan situasi pandemi Misalnya okay. proses pendaftaran pemilihnya seperti apa, kampanyenya, pencalonan, pemungutan penghitungan suara gitu Itu kan nah. masih masa pandemi Bu Fadli Kira-kira kalau 2024 itu ya dengan dalil katanya pandemi ini atau kapan berakhir Mm -hmm. atau sengaja dibuat tidak berakhir-berakhir mm -hmm. itu kira-kira gimana masih relevan nggak mm -hmm. apa recent etap itu argumentasinya itu ya karena kalau kita membandingkannya dengan pilkada 2020 ya yeah. penundaan itu kan bukan Uh, untuk kemudian memperpanjang masa jabatan Oke. Tapi untuk memberikan ruang kepada semua stakeholders Penyelenggara, penyelenggara peserta, pemilih penyelenggara. Untuk menyiapkan segala sesuatunya agar kemudian pilkada tetap bisa dilakukan hmm. Argumentasi penundaan perlu Waktu itu ya termasuk juga banyak uh, civil society yang lain kan Bukan untuk memperpanjang masa jabatan hmm. Bukan juga untuk menunda pelaksanaan tanpa hmm. ada argumentasi di belakangnya Tapi hmm. siapkan uh, segala sesuatunya Agar proses demokrasi ini tidak membahayakan oke okay. Siap Bro, ini kan dari ilmu pemilunya akan begitu ya Dulu minta ditunda Malah ternyata dengan percaya diri bisa dilaksanakan pada saat masa pandemi Sekarang malah pandemi yang jadi alasan Alas. Pandemi yang kemudian katanya sudah mau jadi endemi hmm. Ya kan, endemi ini maksudnya musuh bersama ya? <laughs> endemi, ya. ya Nah seberapa bahaya nih bro Tadi saya tanya seberapa urgen, ternyata jawaban Fani saya tangkap enggak urgen gitu dan enggak penting gitu untuk menunda. Ya. Seberapa bahaya kalau pemilu ditunda? Ya secara konstitusional ya. <laughs> uh, kalau pilkada ditunda tidak ada problematikanya. Ada pejabat lain yang bisa ditunda? Ya, karena tidak eksplisit di pasal 18 soal hmm. uh, pelaksanaan tahun. lima tahun sekalinya. Tapi kan kalau dilihat pasal 22E ayat 1 dan pasal 7 mm -hmm. uh, itu eksplisit penyebutan soal lima tahun. Mm -hmm. Pemilu itu dalam rangka memilih Presiden, DPR, DPD, dan DPRD diselenggarakan, dilaksanakan dalam lima tahun masalah. sekali. Mm -hmm. Juga masa jabatan Presiden lima tahunan. Nah, jadi tidak bisa kemudian disamakan penundaan pilkada kemarin dengan penyelenggaraan uh, mm. pemilu mm. Meskipun pilkada adalah rezim pemilu Tetapi dalam konteks, konteks konstitusi kita Dia dipisahkan waktunya mm. nah, Oleh karena itu Kalau berkaitan dengan pilkada kemarin alasannya yang lucu menurut uh, bro Charles tadi mm. Karena orang merasa di... Pilkada ada yang Diperjuangkan rezim yang berkuasa Kebetulan waktu itu uh, Yang ikut maju adalah Anak dan menantu presiden ya, ya, ya. Jadi kalau ditunda ini Siklus uh, kepentingan Politiknya akan berbeda Karena waktu itu ada survei kat katakanlah, katakanlah begitu ya Yang membuat kemudian tim pemenangannya Yakin kalau dilaksanakan Hari ini tahun Ini akan menang gitu. ya, ya. Kalau ditunda ceritanya lain Aka cerita pandemi sekalipun dilaksanakan. Gitu. Hmm. Nah kalau kita Dan penundaan pun cuma tiga bulan ya. Tiga bulan. Hmm. Ini mau tiga tahun loh. Ya. <laughs> <laughs> Jadi bahkan kalau dilihat sejarah pemiluan dalam kondisi perang sekalipun dilaksanakan pemilu. Bahkan ada beberapa artikel jurnal pemilu saya baca ada kondisi bahkan orang merasa tidak masuk akal pemilu dilaksanakan pemilu. Misalnya waktu 11 September. Oh ya. Itu pemilu okay. uh, antara 11 September uh, yang ya Amerika yeah, kom ya. US ya bang. US, US uh, apa WTC. Menara Kembar WTC. Hmm. Nah, itu pelaksanaan pemilu dan ketika itu mereka tidak ingin menunda pemilu, hmm. tapi keadaanlah yang membuat kemudian mundur hmm. dalam hitungan katakanlah satu bulan. Hmm. Nah, itu hitungan hari itu itu. Alasannya bukan karena petugas di, mau menunda tapi memang petugas kepolisian yang menjaga TPS harus didorong ke ground zero. Lalu pemilih sulit datang karena macet. Pe tapi mereka mau melaksanakan pemilu juga dengan kemudian dengan beberapa pertimbangan hmm. uh, tetap akan dilaksanakan walaupun kondisinya sangat berbahaya dalam hitungan beberapa hari. Belum lagi ketika Badai Katrina itu jangankan TPS-nya hilang, bro, petugas TPS juga hilang. Hmm. Tapi dalam hitungan apa dilaksanakan? Jadi tidak satu dua tahun uh, dalam kondisi mendesak itu nah, Termasuk kemudian dalam keadaan perang pemilih itu dipindahkan ke tempat yang lain hmm. Yang lebih aman begitu hmm. ya nah, Kok kita kemudian dengan kondisi yang katanya sudah relatif aman ya Bahkan Pak Luhur sudah bilang hmm. Kalau kemudian tidak ada gejala, sudah suntik, hmm. ya silahkan jalan-jalan hmm. gitu ya. uh, Kok hmm. kemudian dengan alasan ini ditunda Kalau kita simak, memang agak janggalnya begini ini kan bertahap ceritanya. Oke. Okay. Di dalam isu uh, apa namanya? Pemilu presiden ada dua hal yang dibicarakan. Satu masa jabatan, satu periode periodisasi. Mm. Jadi setelah itu dia mau jabatannya berapa lama dan periodenya berapa mm. kali gitu mm. ya. Nah, kita kan sudah fix ini sebenarnya, Bro. Baik di BPUPK yeah. uh, dinyatakan dua periode 5 tahun lima tahun. Hmm. Jadi tidak ada sebenarnya cerita lebih dari itu. Ketika reformasi ditegaskan lagi, 5 tahun hanya dua periode. Hmm. Tapi faktanya godaan dari seorang presiden itu adalah yaitu memperpanjang masa jabatannya. Yeah. Presiden Soekarno tergoda hingga 21 tahun, yeah. bahkan dinyatakan presiden seumur hidup. Presiden Soek Soeharto tergoda juga uh, dari 5 tahun-5 tahun lima tahun udah boleh tambah lima tahun lagi, lima tahun lagi, lima tahun lagi. Godaan yang sama pasti sedang merasuki jiwa Pak Jokowi dan lingkarannya. Hmm. Karena 10 tahun ini kita menikmati ini semua. Hmm. Jadi akan ada godaan. Uh, itu sebabnya godaan itu sudah dibicarakan bertahap. Mulai dari lembaga survei yang mendukung Presiden Jokowi, kemudian dilanjutkan dengan Menteri, kemudian dilanjutkan dengan uh, Ketua Umum Partai. Hari ini permalam tadi dilanjutkan oleh gubernur-gubernur yang mendukung perpanjangan masa jabatan presiden dalam bentuk pendaan pemilu. Jadi sudah tergoda dari awal ini dan saya yakin kalau ditunda 1-2 tahun nanti setelah 2 tahun nanggung nih Kenapa tidak 2029 sekalian Kembalikan ke siklusnya ya, Sama dengan uh, Pak Harmoko nanti akan ada Ketua Umum Partai yang mengatakan Rakyat masih mencintai Bapak Dari apa? Dari uh, survei dan akun media sosial ya, ya. Dalam kontes berkonstitusi Mau suka rakyat ini Cinta mati dengan Presiden Yang ada saat ini, begitu sampai Masa jabatannya Dua periode sudah habis Dia harus mengakhiri demi penghormatan kepada konstitusi. Bro sendiri dan Fadli mungkin belajar juga ya, kita semua belajar bahwa ketika apa kekuasaan itu sudah berlebihan, dia akan masuk ke dalam kekuasaan yang menyimpang. Yeah. Masuk ke fase otoritarianisme. Nah itu sebabnya kemudian ini uh, bagi saya, kita sedang menuju jalan yang bertentangan dengan konstitusi, cerita sejarah berulang, Godaan yang sama dialami Bung Karno dan Presiden Soeharto yang kebetulan satu kampung dengan Pak Jokowi, Presiden eh, Soeharto ya Nah saya yakin juga godanya akan sama nah, yang tidak setuju yang merasa dirugikan hmm. eh, Nah sekarang tinggal rakyat kita semua sadar gak kita rugi Daulat kita per lima tahun kemudian dicabut Diambil. begitu ya Power stand to corrupt, absolute power corrupt, corrupt absolutely. absolutely Nah sekarang menuju absolute power absolute power kalau begitu ini saya agak merinding membayangkannya ya hmm. dulu pak karno begitu indah dan uh, heroiknya ya hmm. tapi Caranya. akhirnya kemudian begitu beliau terjebak di dekret 5 Juli hmm. menjadi presiden seumur hidup akhirnya tumbang pak harto juga di awal 10 tahun, 15 tahun bapak pembangunan dan segala macam hmm. akhirnya di 97 tumbang 98 ini. Tumbang. nah saya melihat kok pak jokowi terlalu cepat gitu loh apa gara-gara karena -gara, pembatasannya karena kan nggak mungkin dia berkuasa 15 tahun, 20 tahun ya karena dia terpaksa lima hmm. tahun sekali dua 10. Jadi di tahun ke-11 ini mungkin yang dia akhirnya uh, berusaha untuk memperpanjang itu dengan tadi yang kita katakan menunda pemilu. Ya. Nah, <tuh> kalau begitu logika yang dibangun misalnya secara ketatanegaraan kan nggak kan enggak apa pemilu itu ditunda gitu ya. Satu pandemi Hmm. Pandemi turun. Lalu yang kedua, uh, pemulihan ekonomi. Hmm. Bahkan saya ingat 97 itu gara-gara krisis ekonomi, 99 kita pemilu. Jadi hmm. <laughs> <Gini> kan. <laughs> kan justru yeah. <laughs> kalau belajar dari kasus 99 ya dalam kondisi krisis ekonomi kita melaksanakan pemilu, yang akhirnya terpilihlah bapak-bapak yang hari ini dia anggota DPR sebagian besar. Tolong itu dijadikan referensi juga Pak. Jadi Justru dalam krisis ekonomi sembilan sembilan kita itu pemilu Pak, Iya kan? Bukan untuk memilikan ekonomi Jadi sebenarnya siapa sih yang berkepentingan? Nah, untuk ini saya yang jawab. Iya, ya, Bro dulu, karena uh, saya, saya yakin ini bukan bukan uh, menguntungkan presiden saja. Karena kalau hmm. udah bicara pemilu kan logikanya kan anggota dpr diperpanjang, <laughs> dpd diperpanjang, dpr di provinsi, kabupaten, kota, bupati, gubernur <laughs> itu kan akhirnya semua terpanjang. Bahkan Muhammad Iskandar, Ketua PKB kan mengatakan PKB akan diuntungkan, Menteri-Menterinya bakal ya. diperpanjang juga katanya hmm. Itu ada pernyataan itu di media. Nah ini bagaimana sih sebenarnya itu? Ya kalau... Saya mulai dari pernyataannya begini. Kalau ada hasil survei yang mengatakan Presiden disukai, rezim ini disukai, mestinya percaya diri dong, maju pemilu karena pasti akan terpilih lagi. Hmm. Tapi semua orang tahu bahwa dalam pemilu itu ada apa ya, semacam eh, apa namanya siklus ya hmm. begitu sebuah partai atau rezim tertentu berkuasa maka seringkali dia akan setelah naik dia turun hmm. uh, terutama dalam sistem presidensial ya uh, presiden yang didukung partai tertentu setelah dua periode biasanya tergantikan dengan okay. yang lain. Itu juga yang dialami ketika Megawati lalu Demokrat lalu PDIP, Demokrat lalu kemudian PDIP lagi. Dan bukan tidak mungkin juga uh, siklus ini membayangi partai-partai. Okay. Kasusnya Demokrat akhirnya yeah. di periode pemilu 2014. Ya, yeah. Bro. Karena logikanya gini bro, dalam pemilu berikutnya yang akan punya bahan untuk dikritik adalah partai yang berkuasa. Betul. Maka kecenderungan pemilih akan mencari partai-partai lain untuk kemudian bisa menyalurkan aspirasinya. Dan itu biasa. Dan itu kan esensi pemilu ya? Esensi pemilu. Agar, agar konstelasi politik itu tidak jadi solid gitu ya. Iya. Sehingga dia kemudian menjadi dinamis. Dan kemudian berubah gitu ya. Iya, saya akan membayangkan nih dalam debat, kampanye, dan segala macamnya. Partai yang setelah berkuasa mengatakan kami sudah berupaya hmm. mati-matian melindungi ekonomi dan hmm. uh, baik kesehatan publik di masa pandemi. Orang akan bicara kegagalan Anda di sini, di sini, di sini, di sini. Sementara partai lain yang kemudian menjadi pesaingnya, hampir tidak bisa ada bahan untuk dikritikkan. Hmm. Jadi ini akan jadi problematika bagi mereka meyakinkan publik. Dan mereka sadar betul bahwa potensi tidak terpilih berikutnya akan jauh lebih besar. Hmm. Jadi pilihan satu-satunya setelah ternikmati banyak hal adalah memastikan untuk dilanjutkan. Dan itu dinikmati oleh rezim Bukan okay. hanya Pak Presiden Jokowi Artinya sendiri. gini bro Sebenarnya kalau Pemilu ditunda uh, Yang diuntungkan bukan uh, hanya ya. Presiden contoh ansi. Contohnya bro Yang diuntungkan dari masa perpanjangan Jabatan Presiden Soeharto siapa? Pak Harmoko hmm. <laughs> hmm. ya, Dan lain-lain <coughs> yang Kroni-kroninya -kroni yang ya. kroni pengusaha-pengusaha Di sekitarnya Itu sebabnya geng pengusaha Ini jadi lokomotif aja gitu ya iya, Geng pengusaha kan juga, juga bicara itu kan? Ya, sekarang betul, kan Dan betul. ingat cerita kisah-kisah Pak Soeharto dan pengusaha Saya betul gitu itu, nih. Bro. Waktu itu kecil-kecil ya, mungkin Padli belum lahir ya. Itu Pak Armoko eh. selalu itu begitu menjelang pemilu itu dia melakukan safari romano Safari politik. Eh. Lalu ke daerah-daerah gitu ya. Nanti pada satu ketika dia menjelang pemilu akan bilang itu setelah menjelaskan MPR, rakyat atas aspirasi rakyat, rakyat menghendaki Padahal gak ada berwaktu ah. ah. ini, itu tidak pernah bertanya juga Dan itu dilakukan Erlangga kemarin <laughs> Ampun saya jadinya dan Mirip, mirip, ya. mirip Saya yakin juga yang menikmati ini adalah orang yang kemudian di lingkaran inti presiden hmm. Dan bisa dilihat ya bagaimana relasi bisnisnya Bagaimana peningkatan okay. kekayaan dan segala macamnya Dan kita tahu Pak Jokowi tidak terlalu bukan apa ya bisa dikatakan tidak mempedulikan aspirasi publik di, di periode kedua ini banyak sekali KPK lah ya e, karena itu menjelang periode kedua kan. tidak ada beban artinya. tidak ada beban maka disebut kutukan periode kedua kan mengabaikan aspirasi kan dan itu terjadi e, dan saya yakin tega juga ini untuk kemudian bicara melanjutkan karena bagaimanapun kalau bukan Presiden yang menginginkan Tidak mungkin dong Pak Menteri Bahlil bicara seperti itu Tidak mungkin juga Partai Koalisi kemudian menyampaikan ini Padahal Presiden bilang ini sama dengan menampar muka saya Ini sudah berapa kali kena tampar nih Pak Presiden kan Tapi Pak Presiden diam saja Karena ujung-ujungnya kan nanti yang akan melegalkan pemilu ini ditunda kan Presiden salah satunya Karena ada wacana dekret Perpu oh, ya, undang-undang juga. Ya. Nah, terakhir katanya mau dibawa ke MK. Saya boleh merespon nggak tiga hal itu? Ya, ya. Bagi saya tidak masuk akal. Dekrit kan sebenarnya setelah perubahan Undang-Undang Dasar 45 hampir tidak bisa dinilai. Presiden Gus Dur pernah melakukan, ya, tapi ya. diabaikan. Ya. Uh, dan banyak pakar tata negara yang bilang itu tidak ada lagi konsep dekret karena kedaulatan penuh dilangsungkan mm. oleh rakyat melalui uh, konstitusi. konstitusi. Presiden bahkan tidak boleh membubarkan parlemen sebagai bagian dari ciri sistem presidensial. Kedua, soal perpu ya tidak masuk akal karena yang mau diperpu itu keadaan yang diatur dalam undang-undang mm. bukan ketentuan yang sudah diatur di dalam mm. konstitusi ketiga ke Mahkamah Konstitusi itu lebih lucu lagi. Hmm. Kenapa bicara apa e, hal ihwal kegentingan memaksa dengan pasal-pasal jadwal pemilu dengan pasal 22E. Hmm. Kan berbenturan. Masa bicara batu uji padahal batu uji itu maksudnya pasal-pasal konstitusi itu digunakan untuk mengubah pasal-pasal undang-undang. Hmm. Nah, ini Biasanya gunakan batu uji gitu ya Nah ini batu ujinya yang mau diubah Masa MK mengubah undang-undang dasar begitu Kan tidak masuk akal Saya khawatir uh, rumusan itu diubah bro Hal ya. iwal kegentingan yang dipaksa kan? <laughs> <laughs> Yang dipaksa oleh siapa <laughs> gitu ya ah, Jadi ini rumusannya diubah nih Hal iwal kegentingannya dipaksa kan? <laughs> Padli, ini sebagai ini bu Padli Sebagai pengambat pemilu ya Coba kita lihat deh Negara lain seperti apa sih memperlakukan Karena kalau saya sih masih terima ya Kalau pemilu Subnasional, kalau bahasa luar atau pemilu lokal itu ya, karena kan konsekuensinya nanti akan terjadi kekosongan jabatan hmm. ya? Kan bukan melanjutkan jabatan, jadi si kepala daerah yang menjabat itu pun, kalau kita mau tunda pemilu, dia akan tetap berhenti loh. Hmm. Kan itu konsepnya, dia berhenti. Nah, di pemilu lokal itu kan bisa diisi oleh pejabat-pejabat hmm. itu tuh kita lakukan, penjabat-penjabat. Hmm. Problem kita itu di pemilu nasional itu kan. Siapa yang mau mengisi mereka? Jadi prinsipnya adalah tunda pemilu sekalipun, yang pejabatnya tetap berhenti kan, begitu? Iya, betul. Tidak ya. ada cerita tunda pemilu lalu pejabatnya tetap lanjutkan. Iya. Nah saya pernah juga ini, apa kita mau pakai triumvirat nanti? Mau menusat itu? Kalau begitu presiden itu habis, ya kan? Triumvirat kan juga nggak bisa bang. bisa karena itu adalah kan menteri. Untuk tiga menteri itu. Nah gimana nih perbandingannya nih, supaya kita jangan sibuk dengan diri sendiri ya? Seperti apa sih secara kepengurusan? Iya soal Uh, perbandingan dengan beberapa negara saya kira tidak ada negara yang kemudian uh, menjadikan alasan pemulihan ekonomi hmm. uh, kemudian alasan pandemi Covid ada juga yang lebih lucu lagi menggunakan alasan invasi yang dilakukan oleh ya, ya, ya, ya, Rusia ya, ke Ukraina ya, nah, itu dan itu, Ukraina Rusia yang perang kita yang dapat. Kalau kita lihat lebih jeli ya, tiga isu yang disebutkan itu sebetulnya sudah berjalan ke arah yang jauh lebih baik sebetulnya. Hmm. Justru menurut saya bagi dunia usaha Pasti wacana penundaan pemilunya ini akan menimbulkan gonjang-ganjing Masa iya situasi politik akan uh, gaduh gelisah lagi Oleh keinginan sekelompok elit yang ingin memperpanjang masa jabatannya Dan yang jauh lebih penting menurut saya ya Ini memalukan sebetulnya PKB, Memangkan. Ya, PKB, PAN, itu kan partai politik bang Yang lahir dari rahim reformasi Dari semangat perlawanan terhadap otoritarian Gus Dur dulu mendirikan PKB itu dari semangat untuk kemudian menghentikan otoriterisme. Adanya pembatasan masa jabatan, lahirlah partai politik yang kemudian mendorong uh, demokratisasi yang jauh lebih baik. Terlepas Wah. itu masih belum maksimal, itu satu hal. Pan pun kan juga begitu, sebetulnya. Katanya partai reformasi, katanya partai reformasi, dan Tapi tokonya udah pindah ke partai. Nilai-nilai <laughs> reformasi itu kan bila salah bila satu. Ini nggak di sana, salah satunya <laughs> adalah membatasi masa jabatan, menghindari otoritarianisme dan penghormatan terhadap uh, demokrasi begitu. Nah, tiba-tiba sekarang mereka ingin uh, memperpanjang masa jabatannya dengan dalih penundaan pemilu. Hmm. Dan kalau saya lihat ya, ada psikologi psikologis ini juga di elit politik yang berkuasa sekarang itu. Apakah presidennya, apakah menterinya maupun ketua partainya mereka merasa ini yang saya lihat ya, mereka merasa urusan-urusan kenegaraan itu harus selesai di tangan mereka ketika sedang memegang masa jabatan hmm. Urusan ibu kota baru hmm. Urusan pemulihan ekonomi Urusan pembangunan infrastruktur Seolah-olah ini nanggung nih Seolah-olah masa... kalau tidak mereka yang memimpin Iya betul hmm. Nah hmm. psikologis itu kan gak sehat Keliru hmm. itu dalam konteks demokrasi Jangan kita berdiri Bernegara di atas uh, sistem uh, Yang, yang kemudian Yang kemudian salah satunya ada durasi Masa jabatan ada siklus kepemimpinan yang harus berganti dalam lima tahun. Jadi jangan kemudian baik presiden, menteri-menteri, partai politik berpikir semua urusan republik ini harus mereka yang selesaikan. Kalau belum selesai ya kita tunda pemilunya. Hmm. Itu gak, mulai tidak rasional menurut saya. Dan mulai tidak sehat itu cara berpikir seperti itu. Kalaupun alasan ekonomi ya uh, Bang ya. Ini 2024 mau dikebut untuk pembangunan IKM. Iya. Terlepas dari kont <laughs> terlepas dari kontroversi IKM. <laughs> Dan IKM itu kan menjudit anggaran negara yang luar biasa. Iya, iya, iya. Ratusan triliun. Iya. Nah, sementara pemilu mau ditunda dengan Saya potong situ dulu, Pak. Ini saya enggak masuk akal nih, Bro. Jadi dana pemilu konon katanya kan 80-an triliun. Itu hmm. habis untuk pemulihan ekonomi. Mindahin ibu kota ratusan <laughs> <pakai> APBN <laughs> itu kalau enggak salah itu 400-an triliun dan itu mau dipaksakan selesai di 2004 ribu dua ya, puluh ya, ya. Apa korelasinya dengan pemulihan ekonomi dan kopik gitu loh? Iya betul. Nah, ini, dan dana pemilu kenapa pada ya. itu ditunda gitu? Dana pemulihan, dana penyelenggaraan pemilu itu kan tiga tahun penyelenggaraan. Oh, ya. Dan ini bahaya loh sebetulnya. Ya, ya. Ini penting juga menurut saya. Tahun 2022 ini Bang Tahapan pemilu akan sudah dimulai hmm. Pendaftaran partai politik calon peserta pemilu itu Dimulai Agustus 2022 Sampai hari ini Anggaran pelaksanaan pemilu itu Di APBN 2022 belum ada hmm. Jadi ini sebetulnya uh, Ada situasi yang memang Saya tidak tahu apakah memang sudah dikondisikan atau memang ini uh, situasi Yang sedang dipersiapkan Untuk menuju ke arah penundaan pemilu ini ya, ya, ya. Nah, jangan sampai nanti tiba-tiba Ya gimana mau pemilu, anggarannya ada-ada ya. hmm. Nah Kebetul pada... Kebetulan penyelenggara pemilu Dipilih oleh istana ya, juga betul ya, ya, ya, ya. Belum ada An silakan nanti kita bisa cross-check Ke betul, betul, betul. anggota KPU ya Tanggal sudah ditetapkan nak. Agustus hmm. 2022 itu Sudah mulai pendaftaran parpol Peserta pemilu 2024 bang Pendaftaran parpol, verifikasi Uh, verifikasi faktual itu kan butuh biaya Menyiapkan petugas dan lain sebagainya Biayanya dari mana? Sampai sekarang belum ada Anggaran penyelenggaran pemilu 2024 Karena tersebar untuk pemulihan ekonomi Pemulihan ekonomi dan Pemulihan ekonomi itu dipusatkan di ibu kota negara baru ya. hmm. Jadi ini bahaya sih sebetulnya Ini serius persoalan yang serius By design. Sangat mungkin hmm. sangat mungkin. Karena seperti yang tadi disampaikan Bang Ferry Tidak satu atau dua aktor yang mendapatkan keuntungan dari situasi ini Gitu jadi ini memalukan memalukanlah ketum partai politik yang lahir dari Raih Informasi, mau perpanjangan ya, saya, apa yang dilakukan Erlangga itu, saya uh, merejavu. Ya. Dejavu saya. Kalau yang PDIP Pak, yang aneh. Pak Arnoko ya. <laughs> tapi PDIP nolak loh katanya. Katanya, ya. tapi kan langkah-langkah konkretnya. Sebagai petugas partai, harusnya Pak Jokowi diingatkan betul. Bukan dengan pilihan tidak Enggak terakhir. bro, ini saya uh, coba membela Pak Jokowi ya. ya. Pak Jokowi kan udah bilang dia nggak setuju 3 periode. Ya. Tapi Ditambar... kalau pemilu ditunda kan dia terbawa juga, itu masalahnya. Ya. Yang Pak Jokowi tidak setuju itu adalah... Ditunda pemilu itu. Bukan itu. Kalau konstitusi mengatakan hmm. uh, A, maka dia akan patuh konstitusi. Kalau konstitusi mengatakan B, kan dia juga mau patuh. Jadi balik. apa kata konstitusi Apa lah. kata konstitusi, ya, kalau 2 konstitusi... periode... Ya boleh, kalau tiga periode kata konstitusi boleh Oke. Makanya ada arahan ingin mengubah uh, konstitusi <susurra> Dengan menggunakan cara-cara informal Nah cara-cara informal ini Oke. sepanjang pengetahuan saya baik Oleh pakar luar seperti Casey Ware maupun Harun al-Rashid yang menjelaskan Atau uh, Mas Fajrul Falah ya jadi <susurra> <surra> uh, UGM United ya <surra> Uh, ini supaya Pak Presiden yang orang UGM juga mendengar Saya kutip Mas Fajrul, uh, pakar hukum tata negara yang bagi saya masyur ya Dan dia mengatakan itu kan memang informal itu dalam kondisi yang luar biasa Nah itu tidak patuh konstitusi maksudnya Termasuk juga salah satu penyebab perubahan informal itu di luar ketentuan undang-undang dasar sendiri hmm. Adalah kekuatan-kekuatan politik Nah kalau kekuatan-kekuatan politik ini maksudnya ya memang tidak resmi okay. Nah jadi saya bisa bayangkan ini kekuatan politik rezim Pak Jokowi sangat menguat ya Seluruh kepala daerah akan mendukung Nanti juga ketua umum partai lalu lembaga-lembaga negara dan yang lain Sehingga terciptakanlah kondisi bahwa memang Pak Jokowi harus lebih dari 10 tahun Kekhawatiran terbesar saya ini bro Jangan-jangan ini cara juga kemudian negara kita ini meluju uh, totalitarian. Hmm. Salah satunya itu mentidak percayai pemilu. Hmm. Pemilu itu kan dinarasikan konflik atau pembelahan masyarakat. Hmm. Katanya belajar dari pemilu 2019. Lalu biaya, murah, biaya mahal. Hmm. Nah, cara-cara begini kan, ini kan bagian dari upaya orang untuk tidak percaya pemilu lagi. Hmm. Bahwa pemilu itu ya bagian dari dolar rakyat. saya pikirkan eh, apa ya kalau itu dibiarkan, hmm. akhirnya kan logika sederhana masyarakat sudah buat apa, apa pemilu? Ya. Terus saja berkuasa, <laughs> ya kan begitu. Ya padahal yang membuat rakyat terpecah itu kan mereka mereka bukan, juga bukan pemilunya, <laughs> bukan pemilu, ya, kan narasi tapi narasi para politisinya, elitnya, perilaku elit yang, politik, yang, yang membuat mahal itu kan juga para politisinya. Hmm. Padahal sudah ada rancang bangun pemilu yang lebih baik. Hmm tidak diikuti yang mereka mau yang mahal hmm. gitu ya. Ini misalnya misalnya contoh di pemilu itu ada ranjau bangun tidak lagi menggunakan alat peraga kampanye. Tetap saja. Tapi mereka mau hmm. karena mereka kan tidak kenal konstituennya, hmm. tapi hmm. berharap konstituen kenal mereka. Jadi alat peraga kampanye. Mereka marah dengan manipulatif, <laughs> tapi melakukannya. Padahal <tapi> <tapi> dia bagi-bagi duit. duit <tapi> yang itu. mahal itu di mereka sebenarnya. Mereka salah satu yang keluar uang tapi gagal terpilih. Saya gitu. coba berposisi seperti anggota legislatif hari ini. Ya. Uh, Bupati. Ya, ngapain saya pemilu? Mending saya nggak usah pemilu, kan? <gat> <gat> saya udah keluar uang karena kalau pemilu pasti sudah sibuk ya. kampanye ya, ya, karena... ya. benar logika saya itu? Ya, kan, tidak ada juga yang memaksa dia ikut pemilu, kan? Oh, tapi, oh, iya. tapi kalau uh, siklus kepemimpinan uh, nasional yang harus uh, diutak-atik, dirusak, hmm. neraka, dirusak, hanya, harus untuk, rusak, kepentingan, hanya untuk kepentingan mereka agar tidak uh, besar biaya pemilunya, agar tidak repot kampanye, ya, cara berpikir mereka yang rusak, menurut hmm. saya. Kan ada juga yang maksa mereka ikut pemilu, Bang. Kalau mereka merasa pemilu mahal bagi mereka, mereka lelah berpemilu, lelah berkampanye, ya ndak usah ikut. T Termasuk mungkin caleg-caleg yang kemudian merasa biaya kampanye, money politik ini selalu keras dan segala macam. Ya ini kan dari buah dari perilaku elit juga yang kemudian tidak membuat desain sistem penegakan <tuk> hukum yang uh, kuat dan konsektual. Gitu. Jadi jangan parsial melihat masalah okay. ini gitu. Mm -hmm. Boleh menambahkan ya, ya soal ya. kerapotan hmm. gaya tinggi hmm. yang membuat seluruh proses sengketa pemilu jadi rempong jadi rumit itu siapa? Hmm. Kan teman-teman partai politik hmm. ada di bawaslu lah di petun hmm. lah di mahkamah konstitusi bisa balik ke bawah bawaslu lagi bisa balik ke ke petun lagi hmm. mereka sendiri yang mereka yasa hmm. itu hmm. ingat nggak pasal uh, apa sengketa partai sendiri? Ya diselesaikan di mahkamah partai Seperti final apa. and binding. Hmm. Final and binding. Begitu pasal berikutnya dikatakan bagi siapa saja yang tidak puas boleh mengajukan perkara ini ke PN. Loh? Kalau begitu bukan final and binding. Tidak mudah, tidak ringkas, hmm. malah memperumit. Jadi orang partai politik yang membuat undang-undang pemilu juga suka membuat pintu-pintu lain kemana saja untuk bisa menyelesaikan perkara. Dan setiap perkara butuh duit. Ya duit mereka yang kemudian banyak. Oke. Okay. Bro saya lalu silenya perbandingan kita ya. Uh, wacana begini kan sebenarnya tidak hanya di Indonesia saja. Hmm. Dulu Pak kita ambil lah, Pak SBA juga sempat muncul dulu. Ya. Bahkan Pak JK. Ya. Ada seniornya Bro Eva ini kan sampai maju ke MK. Ya. Tiga, tiga, <laughs> tiga periode. Karena tidak berturut. Akhirnya ya. gagal. Filipin. Cuma syukur, langkah jadi Turki, Rusia, China, dan segala macam itu. Itu kan tetap saja selalu ya ingin Venezuela. Menambah. Oh ya, beberapa negara, tapi kan semuanya berakhir dengan kegagalan. Ya, ya. nah, kira-kira bisa nggak dikasih deskripsi ke kita seperti negara-negara itu ya? Hmm. Apa kita mau seperti itu? Ya. Jadi, supaya kita paham juga nih, kita di Indonesia punya referensi ya, Pak Karno, Pak Harto, sudahlah Ya. semakin panjang justru semakin bermasalah. negara-negara yang lain itu cuma saya cerita dari ibunya sistem presidensial di Amerika. Amerika. Secara konsep awal konstitusi Amerika itu masa jabatan presiden itu cuma sekali periode empat tahun. Lalu berkembang hmm. ada amandemen eh, terkait periode itu berkembang sangat terbuka harapannya tradisinya hanya eh, dua periode. Faktanya begitu dibuka begitu bisa empat periode gitu ya si Roosevelt, Roosevelt. Ya? lalu di amandemen lagi eh, apa namanya sehingga kemudian menjadi uh, dua periode saja dan itulah yang kemudian dihormati oleh seluruh. Sempat ke... mau diubah juga kalau salah zaman Reagan itu? Ya, ya. Hmm. Obama sempat digoda juga ya, untuk betul. tiga periode, tapi Obama kan mengatakan kalau tidak perintah konstitusi saya mungkin akan memikirkan lain. Hmm. Tapi juga ada alasan kedua, ada kepentingan keluarga, istri, dan anak-anaknya. Kapan lagi saya memberikan waktu. Alasan nah, itu yang ya. gak bicara di Indonesia. Nah di Indonesia kan memang gitu. Ada oh, penduduk keluarga, penduduk yang, keluarga, keluarga, kan? keluarga yang ada mendorong. Keluarga cara jadi menikmati <laughs> itu. Nah karena memang kesadaran berkonstitusi, <laughs> oh, okay. kita sa tidak sampai ke ruang politik oh. dan keluarga-keluarga uh, penyelenggara pemerintah negara, so, maunya berkuasa terus. Maka harus diingat, kalau di catatan Richard E. Newstart, ya, bapaknya sistem presidensial, ya dia mengatakan gini, sistem uh, presidensial itu kan sebenarnya sistem raja yang dibatasi konstitusi. Salah satu pembatasannya masa jabatan. Karena setiap presiden akan tergoda. Karena dia sudah jadi raja, tapi terbatas. Oleh sebab itu, ketika sudah di ujung masa jabatannya, masa pembatasnya itu, akan selalu muncul godaan. Duterte tergoda, dia yang mengkonsep eh, apa lima tahun menjadi tujuh tahun ya, enam tahun eh, jadi eh, enam tahun, lalu hanya untuk sekali. Ya. Tapi begitu sudah di ujung, dia bilang mau tambah lagi. Tidak untuk dia, nah, tapi orang semua tahu itu akan mengarah dia. Tapi batal juga, batal. Ya. Lalu ada Putin, Putin mereka ya saya sedemikian rupa sudah dua periode. Lalu jadi Perdana Menteri, hmm. lalu kemudian jadi Presiden lagi. Karena menurutnya dua periode, nanti dikosongkan bisa dua periode lagi. Persis alasan uh, Presiden Soeharto, ya kan? Bisa berkali-kali dengan model-model berbeda. Hmm. Nah juga itu terjadi terkait dengan Presiden, Wakil Presiden, semua ingin memperpanjang. Jadi menurut saya memang ini butuh kesadaran berkonstitusi. Hmm. Siapa yang memulainya? Ferry Amsahri, Charles Simabura, Fadli Ramadhan Tidak punya kuasa untuk kemudian memastikan konstitusi ditegakkan. Yang harusnya paling depan adalah Presiden Joko Widodo. Hmm. Hari ini Presiden dan lingkarannya saya pikir tidak menunjukkan sikap berkonstitusi yang baik. Orang-orang hmm. seperti uh, apa uh, Muhaymin Iskandar, Zulkifli Hasan, ya uh, Pak Yahya Stakuf, Lalu kemudian uh, Bahlil, Erlangga, semuanya di negara-negara yang konstitusinya didukung dan dihormati itu sudah pasti dihabisi secara politik. Dari copot sudah dicopot di dari uh, partainya sendiri akan bergejolak. Hmm. Tapi kan ini Indonesia ya, orang yang tidak sadar tentang hak-hak konstitusionalnya. Begitu presiden lanjut, suatu waktu semua akan habis Saya lihat beberapa media besar bahkan seolah-olah mendukung gagasan ini Karena dianggap masuk akal Suatu waktu rezim otoriter ini akan berkembang Media juga akan dilarang Barulah mereka kemudian sadar arti penting demokrasi Nah sekarang karena pemain-pemain media ini Lebih cenderung ya menikmati dekat dengan kekuasaan Jadi akhirnya dibuat-buatlah alasan pembenar Pandemik lah Loh pandemi sudah jalan puluh kita pilkada Prancis jalan pilkadanya juga di tengah pandemik ya, Apalagi ini 2024 Iya, jadi masih lama ini Sudah putus asa Jangan-jangan gitu ya. disengaja <tuk> ini perpanjang Disengaja memang dari awal Dan, Oh iya saya jadi teringat putusan MK ha. Waktu perpu ya, kalau gak salah saya MK sudah mengkasi warning gitu hmm. Agar status darurat ini dikasih watasan waktu hmm. Itu terkait dengan penggunaan APBN yang Asal 27 Lebih 3 persen itu dan ya. undang, Jadi undang-undang Nah ini jangan-jangan kemudian Jadi ruang bagi presiden untuk Terus mm. memperpanjang Kalau seandainya mereka tidak pedoman itu Memang ada isu kan Mungkin ya. bro Charles juga dengar bahwa Status Pandemi ini e, Tidak jelas Siklusnya kapan Selalu bisa diperpanjang Levelnya naik turun Jangan-jangan mm. ini dimanfaatkan Untuk kepentingan-kepentingan ya. tertentu Saya duga juga ada Korelasinya karena. Ya, ya. Oke, okay. Pakli, gimana Pak? Ya okay. saya, saya terakhir sih uh, demokrasi di Indonesia jangan sampai hanya jadi sebuah prosedur mundur. saja dan juga mundur gitu. Uh, demokrasi itu harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan bernegara dan salah satunya adalah penghormatan terhadap uh, konstitusi. Uh, semua elit politik harus sadar bahwa ada pembatasan masa jabatan, ada sirkulasi elit yang kemudian harus berjalan, ada regenerasi politik, dan seperti yang disampaikan Bang Ferry juga, semua aktor politik harus sadar bahwa kalau dia melanggar konstitusi, ini akan merusak semua. Uh, jadi, ini yang kemudian harusnya dipahami. Begitu yang namanya berkuasa, ya pasti nikmat, lah ya siapa yang menikmati kekuasaan, gitu. Tapi harusnya sebagai... Uh, pemimpin negara sebagai pemimpin politik dia harus paham bahwa republik ini bukan uh, milik dia begitu, bukan dijalankan oleh Benar pen kata Bu Mega ya, bukan milik nenek moyangnya kan itu. <laughs> ya. <tuh>. Ini saya baca di media juga ya. Cuma apakah Tapi benar itu Bu Mega juga milik Bapak moyangnya? Hmm. <tuh> <Saya sugu itu>. <tuh> <tuh> begitu, begitu. Oke. Okay. BCL semua saya pikir cukup diskusi kita, tapi ingat kita rakyat berdaulat sekali lima tahun Hanya sekali lima tahun, why politisi kembalikan kedaulatan kami itu per lima tahun Sudah cukup itu, setelah anda rampas, anda tipu kami selama lima tahun ini Tolong sekali lima tahun kasih deh rakyat itu kedaulatan supaya bisa menentukan lagi Walaupun nanti lima tahun berikutnya anda tipu lagi, tapi <tuk> nggak apa-apa lah, karena pemilulah tempat rakyat berdaulat sesungguhnya nah kalau itu ditunda penundaan terhadap penggunaan hak konstitusional itu adalah inkosional. demikian pak terima kasih penutupnya ini yang penting